kanan-kiri Gimana sih, Makanya dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Seven S siap Oke. Jadi, seperti biasa ya, disini saya akan membagikan episode yang terbaru lagi, Ya, oke, kita langsung aja masuk ke video episode yang pertama. Oke, okay guys. Lanjut ke episode yang kedua. Oke, okay, lanjut ke episode yang ketiga, ya. Oke, lanjut ke berset yang keempat. Kamu pergi dulu ya. Dah. <guluh> <guluh> <guluh> Oke, lanjut ke berset yang kelima. <guluh> Oke, lanjut ke episode yang keenam. Oke, okay, lanjut ke episode yang ketujuh. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-8 ya. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-9. lanjut ke peset yang ke sepuluh oke okay, lanjut ke peset yang ke sebelas oke lanjut ke preset yang ke belas oke okay, lanjut ke preset yang tiga belas oke lanjut ke versiada yang ke-15 eh ke-14 hmm. <SISISENCIO> <SENCIO> oke lanjut ke versiada yang ke-15 <SISIS> Oke lanjut ke preset yang ke-16 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17 <Syukur> lanjut ke presiden gol 18 Oke lanjut ke presata yang ke-19 <SILENCIO> Oke, lanjut ke persediaan yang ke-20. Oke, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.